Sebaliknya waspadai jika USD yen bergerak bearish dan bertahan di bawah area 115.600 karena ada potensi USD yen berbalik bergerak bearish ke sekitar area 115.332. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983.